Jadi saya juga nge-share di tab komunitas teman-teman sekalian ya Untuk mengucapkan ya selamat hari Malaysia 16 September 2022 Dan banyak juga istilahnya requestan dari teman-teman sekalian Dan di sini spesial requestannya adalah iklan hari Malaysia tahun 2022 Yang berjudul Ibu Langsung saja guys, saya sudah penasaran bagaimana iklan Hari Malaysia di 2022 ini. Let's go, kita play videonya. Cerita apakah yang ingin disampaikan melalui wayang kulit ini? Oh, wayang kulit. Siapa wira saya? Ada seorang saja yang boleh saya fikirkan. Oke, okay, murid-murid. Jom masuk. Jom. Eh, kita jumpa Oke. Okay. Pada 7 Agustus 2022, 14 orang kanak-kanak mewakili setiap negeri di Malaysia dijemput ke sebuah persembahan istimewa yang bertujuan untuk berkongsi arti sebenar kemerdekaan. Okay, ibu. Hari PM, ini, kanak-kanak semua akan dapat menyaksikan sebuah wayang kulit. Bukan sahaja wayang kulit biasa, tetapi wayang kulit 360 darjah. Apabila kami wow. terlibat dengan projek wayang kulit 360 ini, saya rasa ini adalah sesuatu yang terlalu terbaik. Uh, video re recorder juga tapi dia record 360 view. Ini memang satu projek yang sangat menarik. Dia membawa wayang kulit ke satu peringkat yang baru lah. Penonton akan pakai ini untuk pengalaman. Wow. Wayang kulit ni menunjukkan perjuangan seorang wira. Tahu tak? Arti Wira. Arti Wira saya, Haliza, Halizah. Mishao. Tok Gajah. Mama Boy. Bagi saya, seorang Wira itu ialah seorang yang memberi khidmat yang luar biasa juga kepada masyarakat atau keluarga. Jadi, anak-anak nanti menikmatinya lah, ya? Selangor, Negeri Sembilan. Tawah, Kedah, Sarawak. Tahun dahulu di bawah sinaran matahari yang panas terik wow. Hidup sekumpulan manusia yang hanya merangkak untuk bergerak Sehinggalah pada satu hari Seorang daripada mereka berazam untuk menegakkan badan Dan berdiri supaya boleh melangkah lebih jauh Tanpa sedar semua telah mula berjalan Angin ribut bertiup kencang dari sebalik gunung Selantang buruh berdentum, Lantang lagi suara Wira tadi Menyeru yang lain Dan berteriak pada mereka Bersatu Kita mampu menjadi gergasi Jangan biarkan sesiapa pun menjatuhkan kita Tumpas sudah Anasir gelap Dan kita boleh berdiri Dan berjalan dengan bebas Dan aman damai Wira tadi ialah Ibu Zain, Mentis Sulaiman, dia ialah mak tolah. Oh. She's not that kind of mother. A mother who will let you sit on her lap and manja-manja. But we know that she looks after us. Her first nomination came from Tunku directly. She was not a politician. What she wanted was independence. She also believes that all Malays must feel proud. ...kita semua tuan-tuan tanah air. Wow. Satu perkataan yang muncul apabila bercakap tentang Wira saya... ...ialah semangat. Dan semangat perjuangannya dicetuskan oleh kasih sayangnya... ...kepada rakyat dan tanah air. Kerana beliau percaya dengan adanya perpaduan... ...kita boleh maju ke hadapan. Itulah Wira... ...dan ibu saya... ...ibu Zain. Allah. Selamat Hari Kebangsaan, Selamat Hari Malaysia. Oke okay guys, sangat-sangat menyentuh dan wow. Itu sebuah hal yang permaduan yang sangat-sangat the best guys. Baru ada wayang kulit yang istilahnya itu memakai kamera dan juga 360 derajat dan yang menonton itu pakai kacamata 360 lah seperti itu guys untuk visual yang sangat sangat bagus sekali. Wow, keren banget ya. Coba kita lihat komentar-komentarnya bagaimana istilahnya komentar daripada netizen netizen di sini. Hebat kita ialah pemilik tanah ini. Jangan biarkan ahli politik, pak-pak menteri mencuri hasil tanah kita sehingga anak cucu kita kelak akan mengemis di negara sendiri. Oh my god. Terbaik dan hasilkan anak muda kita ini. Semangat patriotik cukup membara betul. Syabas iklan merdeka TM. Mengangkat seni wayang kulit kembali yang makin lama makin lapuk ditelan zaman. Selamat hari kebangsaan dan hari Malaysia. Wah hebat. Prof to be Malaysia. We know. We unite together. Oke. Okay. Prof to Malaysian. Berbangga sebagai seorang anak Malaysia. Terima kasih kepada semua wira-wira yang berjuang untuk kemerdekaan kepada negara kita. Selamat hari kebangsaan, tak kira bangsa agama, kita hidup bersama. Keren. Oke, okay. hormatilah kepada wira-wira yang berjuangkan tanah air kita demi kemerdekaan negara. Selamat menyambut hari kebangsaan yang ke-65, guys. Dan ini baru kemarin ya di uploadnya, yaitu 24 Agustus ya bulan lalu, ya kan. Jadi... So ini mungkin terlewatkan ya iklan hari kebangsaan ataupun hari Malaysia guys dan sangat-sangat bagus sekali ketika kita lihat ya antara penyatuan ya kan, teknologi dan juga tradisi yang mana sebuah seni karya yang memang wayang kulit. Yang dihasilkan di Indonesia tetap dilestarikan sampai sekarang pun wayang kulit itu masih saja banyak peminatnya ya di kampung-kampung di kota-kota masih banyak peminat daripada wayang kulit itu sendiri dan ya lanjut kita akan menonton sebuah klan lagi guys di sini ya. Dari requestan teman-teman sekalian, oke okay, di sini guys yaitu iklan hari Malaysia DSH Institute of Technology bebas Malaysia. Langsung saja kita play videonya, let's go. Apakah pengalaman terburuk rakyat Malaysia beberapa tahun kebelakangan ini? Pengalaman terburuk COVID-19, pandemi, lockdown. Okey... Teruk sebab kehilangan orang yang tersayang. Okay. Ramai yang kehilangan pekerjaan, pendapatan, kesihatan pun terjejas. Teruklah. Masa tu memang tak boleh tahu apa-apa. Duduk rumah sajalah. Nak keluar pun takut. ...dapat jangkitan. Paling terkesan, kesian tengok para-para lainnya masa itu. Terpaksa berkorban, bekerja keras, tak kira waktu siap atau matang. Mereka bersih keras untuk memastikan wabak Covid-19 ini tidak terus merebar... ...dan terus membahayakan nyawa kita semua. Dalam masa yang sama, mereka terpaksa berpisah dengan keluarga masing-masing... ...demi memberi hikmat dan tenaga kepada masyarakat. Betul, betul, Apa yang mereka lakukan tu benar-benar memberi inspirasi kepada saya. Kagum dengan semangat juang yang ada pada diri mereka. Terfikir nak jadi seperti mereka suatu hari nanti. Membantu, berkhidmat. Alhamdulillah, hari ini kita dah bebas. Kes pun dah semakin berkurang. Walaupun masih belum bebas sepenuhnya, tapi saya bersyukur dengan apa yang negara kita dah capai pada hari ini. Saya harap kita sama-sama rakyat Malaysia belajar dan peluang-peluang yang dan saling berbegitu sama supaya kita dapat bebas namanya Bebas namanya selamat menyambut Hari Malaysia. Bebas namanya selamat menyambut Hari Malaysia. Okay. Selamat menyambut Hari Malaysia. Okey. Oke, okay guys, sudah selesai videonya. Dan di iklan Hari Malaysia yang kedua ini, ya, kita memang harus belajar dari masa lalu, di mana kita terpuruk masa itu, masa COVID-19, lockdown, semua orang kehilangan pekerjaan. Ya, kita nggak bisa kemana-mana duduk di rumah saja sampai viral. Itu istilahnya bendera putih, ya, guys. ya Allahu akbar, ilaha Allahu akbar. Maka dengan sekarang kita sudah bebas, ya kan? Meskipun kita memang sekarang tidak begitu ketat seperti dahulu, tapi setidaknya sekarang kita sudah merasakan kebebasan di mana ya pemerintah bekerja keras untuk menanggulangi pandemi Covid-19 itu sendiri. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita diberikan kesehatan sampai sekarang Kita masih diberikan keberkahan umur Panjang umur Sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kepada keluarga kita Yang sudah mendahului kita Di masa pandemi terdahulu Kita kirimkan fatihah kepada mereka Kita doakan mereka senantiasa Karena orang yang meninggal dalam keadaan terjejas Ataupun terjangkit daripada covid-19 Maka insyaallah matinya Dalam keadaan syahid insyaallah Terima kasih udah tengok video ini guys Intinya kita harus tetap bersyukur Mau apapun yang sudah kita lakukan sekarang ini Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mau apapun yang kita dapatkan hari ini Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi saya ucapkan Selamat Hari Kebangsaan Selamat Hari Malaysia Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh